jaku Abehnya han Abahnya nih kada simbulikan Bilang liwar Aku nih ada bawa-bawa sinapang Sinapang peluru angin Han aku timbak jaku. mun abehnya nih kada bulik Aku barangnya juga Aku anak cari burung liar Barangnya aku menimbak burung urang Nih nah Bigi lima gak Girindayunan Girindayunan Kayaknya bigi ampun abahnya Habis aku karindangan Kayak gigi Kayak ingatan laki di rumah Lima apa abehnya Nah kalau pinaku timbak Jaku aku timbak ini bini ini bilang Hanya anak bercerita Burung liar aja lah kadesin bubulikan Bilang liwar le li abehnya lehan Ini namanya Hadernya oh, Hanya beberapa putih aja Supaya masam Para nakan Jadi kada lagi mau Menyadari itu beberapa pasar Sapira Diparahi limau nih jadi hadapan Supaya nang harum Jual kalimis sampai beberapa sarden namanya um, hadernya Ini abehnya yang banyak hadernya Abah mencari Abah mencari Abah hutan Abah mencari Abah Unaak, dengarakan ujak kuitan, nakai dengarakan Nah, kalau pinaku hambatil, ini kakayu bapangkih Ini di pindahku lusur-lusur, kalau lukah ini Kada kakaruan tampuh, dihangkakan orang Iya nakai, ini dengarakan pasan kuitan lah Ini kuitan apa pasan Dengarakan, kuitan ini nakai orang miskin Kada duit, kada tapi ada maska Jakuitan, dengarakan luhai Jakuitan, dengarakan jakuitan jangan tapi hendak berpiraga nakai orang sugi lihat kuitan di kampung behuma nak kok anak kalau luasa nang membuntah hang nih hendak nakai muda lah orang sugi ada kawan nakai kita terlahir jadi orang miskin sudah kada kawan kita nakai hendak nakai orang sugi anggaran kuitan tersandar sanda diri lawan di orang tahu-tahu tang kuitan membiayai ikan saja hidup makanya nakai beringat-ingat hormati kuitan ujar kuitan dan kuitan nih nak mama aku muar banas aku hamati lonang kayu berpangkini aku dilandau bisi anak kadang-kadang nangka taguran nangka ini beri barang banyu pulang nah kadang-sim banyuan banyu di rumah ini laki kadang-kala mama menukarakan alas kosmetik barangnya nah nah banyu nadi panci jabul ini nah nah nah tulis kan ada sini Twitter menukar tulis kening segala gigi nih barang barangnya Nih bibir habang nih anu bunga ka kambang mawar ditutup jadi akan ginjohani. Orang kampung tuh makanya orang kampung tuh bunga bunga sejak aku. Makanya bila mencari bini orang kampung aja ada tahu di duit, ada tahu di bunga. sepertinya di rumah pegawaian simpon, tahu mahangkang aja di nah Makanya cari bini orang kampung aja. Ini banyak lagi baca jarang banyak. Gesan abahnya hadran nah. Kalau pindah kehausan, nyaku butuh rakungan apa ngalih ke anak angkut pasir kehilanan lah. Ini banyak nih nah. Kala kau alat kosmetik astina kada nang tulis kaning harang ni diulahakan nang nah tulis kaning kada sinduitan tu tukar tulis kaning di di hutan ini macam hajinya banyak aja anu makanan dedaunan pucuk mbile ya diulah nang sayur abahnya Apabila lagi pian bulik abehnya Papi kangen ulun liwar getal abehnya Eh kasih pian bulik abehnya Ibarat pahomaan abehnya Eh habis Ampun ulun ditumbuhin lorong rumputan liar Purun Banar Pian abehnya ikadisin bulikan Wah abehnya kasih bulik ya ulun abehnya papi kangen nih habis besang kadi bekuman besi segala nang hayumu segala macam abehnya eh. marasnya ulun abehnya kasih abehnya bulik hanang rumah kita nih bilang hendak kenang runtuh mendedarita tak warang kain ini Pang, terlahir jadi orang miskin di map abehnya kita nih hendak jadi orang sugi apabila lagi piang bulik abehnya uh abehnya begandang nyiru aja lagi bini nih mencari kadesin bulik. Aja Ajakutnya li bilang liwar Pian nih abahnya ikan disimbulikan kapurunan Abahnya ikan meninggalkan ulun purun Banner bilang langtaga Punuh lumput liar Di bawah nih abahnya ikan Di Salawas, Mama Hadrani PDIM dicabut kurang Mama tapaksa tak paksa Di sungai macam-macam Iwak lundu, iwak kalatau kalau pina masuk ke dalam selangkangan Mana ini nanti para kben nah Nah, iwak lundur, iwak kelata, iwak saluang habis masukkan ke dalam papi kangan. Ini akibat PDAM dicabut orang, Mama Hadren kata-tapikawa lagi membayar banyu PDAM, nah lidi-liding masin dalam rumah tuh paksa Mama Hadren nah, bertepas di Bepadang, nah, iwak lundur, iwak sangging ini. Kalau kena di pantingnya papi kangan, apabila bangkak, sarang hadapan Mama Hadran nah, segera bertepas Mama ini di sungai. kata pikawa lagi, nah kamu masih menghadap itu paksa di, paksa anu kata kau membayar PDAM, nah, bilang bulik mama Hadran ke sungai bababeso bahira mandi di sini aja mama Hadran nang sampai di kesasarangkangan dimasuki uak lundu kan silakan keluarganya mama Hadran nih apabila jua kasugihnya banding belum juga dikata-katam lagi nah lord abahnya Hadran itu hmm Ini Mama Hadran, nak kakak ini Nah lah, nah anak mandi di sungai, astilah kadang di ada CPD. Im paksa aku mandi di sungai. Nih rambut panjang nih hanya orang gaib aja nak kalau melihat nah. Nah ini orang gaib aja nih kalau melihat rambut Mama Hadran nih. aku anak mandi di sini? Jadi kita berbahu hantian, belum mandi kasih kita mandi bersama Mama Hadran. Ah! Uh, uh, uh, apa nyamannya bajunya dingin sudah ya. awal baca cabut rumput <film> liar haje mamahadra ini asal jangan mencabuti rumput tetangga <tší> bila melihat tetangga kita nih pina subur lalu hana beli latih laki urang ini nah salah musim corona nih karena kau lagi mamahadra menukar iwak paksa mamahadra nah pupuk putih anu daun daun apa nangaranya pucuk jewe segala pucuk astila Pucuk aladi, haliling, dikunyut, kadelas. Mama Hadren jadi kambing. Hmm. Tapi aku tahu-tahu sabar ada warung, ada hutang. Salah musim korona kebebanyakan hutang. Mama Hadren, kan tapi lagi be. Cari abehnya di rumah paksa nah. Makanan hari-hari pucuk jewel, ada habis-habisnya. Hmp. di hutan ini macam-macam aja. Apa ngarannya banyak aja nang buah sesamaan. Hmp. Mama Hadrio buah nangka. nah malaran haja gesen hadran, ligaisen hadran bakokunyut di rumah. Kayaknya ini pangaran musim-musim corona kan di baduyti, paksa beberapa daun gumbili aja di pohumaan. Untung ngalah beras banyak menyahadran. kayak kain ini kadesin makanan di rumah iwak sakit sakit banget hidup memahadran, kan Memberi waran aja mama hadran nah, kayaknya ini hidup pasasakitan bilang liwar.